Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi video tutorial DHCP server dan DHCP Client pada Mikrotik DHCP merupakan service yang memungkinkan perangkat dapat mendistribusikan IP address secara otomatis pada host dalam sebuah jaringan cara kerjanya DHCP server akan memberikan respon terhadap request yang dikirimkan oleh DHCP Client Selain IP address, DHCP juga mampu mendistribusikan informasi netmask, default gateway, konfigurasi DNS, dan NTP server Serta masih banyak lagi custom option tergantung apakah DHCP Client bisa support Mikrotik dapat digunakan sebagai DHCP server maupun DHCP Client Untuk lebih jelasnya pembahasan tentang DHCP server dan DHCP Client silakan simak video tutorial berikut ini langkah pertama silakan dibuka Winbox-nya. Lagi yang belum punya silakan di download di situs resmi uh, mikrotik.com mikrotik akan di download di sana softwarenya selanjutnya di sini akan munculkan uh, IP address router yang sedang aktif kalau seandainya kita berada di menu next ini ke pindahkan ke menu next oke okay, silahkan klik sekali terus klik connect oke okay, uh, sekarang ini kondisinya uh, routernya sudah uh, terkonfigurasi supaya kita mulainya dari awal uh, router ini akan kita reset terlebih dulu caranya klik system Reset configuration, no default gitu. Terus klik Reset configuration, klik Yes. Oke, kita tunggu proses resetnya. Kita biarkan ini dia restart sendiri. Oke, okay, kalau uh, sudah saya resetnya, silakan klik reconnect. Oke, okay, perhatikan di sini kalau sudah uh, terhubung kembali jaringannya, silahkan klik reconnect. Oke, okay, uh, kita akan mengatur uh, DHCP kliennya. Uh, DHCP Client ini digunakan untuk memperoleh alokasi IP address dari ISP secara otomatis langkah-langkahnya pertama silakan klik IP selanjutnya DHCP Client selanjutnya silakan klik add atau tanda tambah ini. selanjutnya silakan pilih interface yang terhubung interface ISP yang terhubung ke router kita dalam hal ini kita ISP terhubung ke ether1 maka di sini dipilih adalah ether1 kalau sudah silahkan diklik klik ok maka secara otomatis uh, ISP akan memberikan uh, IP address secara otomatis ke uh, router kita okay. uh, selanjutnya uh, kita akan melakukan uh, konfigurasi DHCP server supaya klien yang terhubung e, bisa mendapatkan IP secara otomatis. Langkah pertama, silakan e, terlebih dulu kita berikan IP e, pada e, interface yang akan kita konfigurasi secara DHCP e, server. Dalam hal ini, yang akan kita konfigurasi secara DHCP server adalah interface yang terdua yang yang nanti akan uh, tersambung ke komputer klien. ini kita konfigurasi dulu IP address-nya. Kita masukkan dulu IP address-nya. Ini kita tentukan IP address-nya. Contohnya misalnya kita buat IP address-nya 200, 200 1/24. Untuk memberikan IP address pada uh, Uh, ether2 ini jangan sampai uh, nebuknya sama dengan uh, IP address pada ether1 harus, networknya harus berbeda oke, okay. Kalau sudah silahkan klik ok Dan langkah selanjutnya sekarang kita akan melakukan uh, konfigurasi DHCP servernya makanya silahkan diklik klik IP selanjutnya pilih DHCP server ...nya, pilih dhcp setup pada dhcp server interface adalah uh, ini interface mana yang akan kita gunakan untuk dhcp server dalam hal ini kita gunakan adalah uh, ether2 yang akan kita aktifkan sebagai dhcp server oke okay, sudah silahkan klik next Selanjutnya, ini kita akan ya, secara formal saja. Selanjutnya, ini kita klik next. Ini adalah uh, IP address uh, yang sudah kita set. Jadi, nanti komputer klien yang terhubung ke uh, interface uh, ether 2 ini akan mendapatkan tentang IP 2-24. Ini bisa boleh kita rubah tergantung dari kebutuhan kita Ini kita biarkan default klik selanjutnya kita silahkan di klik next Hai terus uh, klik next ini kita diminta untuk menentukan uh, berapa lama waktu sebuah IP address akan dipinjam ke klien. ini boleh kita atur waktunya ini sekarang kita biarkan default saja selanjutnya silahkan klik next terus Oke okay. Maka seharusnya uh, sampai di sini komputer uh, klien uh, yang terhubung ke uh, interface Ether2 ini sudah men bisa yeah. mendapatkan IP secara otomatis. Sekarang silakan kita lakukan percobaan. Uh, silakan kita masuk ke laguknya kita cek. oke okay. silahkan kita pastikan dulu IP address nya uh, dalam kondisi up time oke okay. oke okay. ini silahkan lihat status detail ini belum mendapatkan IP address nya mestinya IP address nya uh, mulai dari kalau kita lihat di sini ya nya mestinya 200 200 1, uh, 2, dua sampai jadi nanti harusnya sudah mendapatkan IP sekarang eh, ini belum mendapatkan IP secara otomatis sekarang silakan kita lakukan klik diagnosa ya kita klik kanan pilih, klik pilih diagnosa biarkan prosesnya sampai selesai oke okay, sekarang silahkan kita cek IP IP nya oke okay, ini komputer klien sudah berhasil mendapatkan IP DHCP dari router kita ini IP yang dapatkan adalah 200.200.1.254 ini dapatkan secara otomatis jadi nanti setiap klien yang terhubung akan otomatis mendapatkan IP dari router jadi sampai di sini sebenarnya pengaturan untuk DHCP softwarenya sudah selesai akan tetapi ini belum bisa eh komputer kait belum bisa terhubung ke internet untuk bisa terhubung ke internet silahkan kita masuk kembali eh langkah selanjutnya silahkan di-tip IP kita aktifkan DNS nya kita checklist allow remote request ini e, maksudnya kita mengizinkan e, permintaan dari komputer klien kita oke. Okay. dan langkah terakhir adalah kita masuk ke firewall firewall IP firewall selanjutnya pilih NAT terus e, di klik add atau tanda tambah ini Masuk ke general, terus pilih di sini. Pastikan uh, chainnya SR, jernat uh, kita pilih di sini. Pilih adalah uh, uh, ether, Ethernet mana yang tersambung ke ESP. Dalam hal ini, ESP uh, tersambung menggunakan Ether1. Maka di sini kita pilih adalah Ether1. Selanjutnya, pilih Action pada XM silahkan klik tanda panah selanjutnya pilih Mas oke okay. kalau sudah kita pilih oke okay. kalau sudah ini pengaturannya sudah selesai maka e, komputer kita e, akan otomatis bisa sudah terhubung ke internet untuk memastikannya silahkan kita buka browser kita kita buka untuk misalnya Oke saat kita cari Oke ini sudah bisa terbuka Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ini sudah bisa kita buka Oke, internetnya dapat jalan dengan baik eh uh. Mungkin yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.